Ya bro Bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman Dan ini dia konten... SIM simi ya, bro. At aplikasi yang bisa kita berbincang-bincang dengan dia ya, bro, bro. Dan bakal gua lanjutin lagi kemarin, gua terakhir melanjutkan ini ya, aplikasi bisa berbicara kayak gini ya, bro. bro. Uh, uh, terakhir itu di channelnya Riki Dum kemarin yang udah gua ubah sekarang menjadi Riki Streaming ya, bro. bro. Oke, okay, bakal gua lanjutin dan komentar-komentar dari kalian, gua ambil dari C uh, video yang terakhir tersebut ya, bro. bro. Oke, okay, dan pada hari ini, gua udah ngetes ini sedikit tadi di uh, SIM ya. Hai, guys! Hai itu dia guest itu menyebutnya gue ya Halo kata gue ya kan Kamu lagi apa? Ngapa ya? ngapa ya? Oke kita langsung saja mulai Let's go Oke, beberapa pertanyaan pertama dari Muamar Amar ya, Bang tanyain sama Simsimi, lu napa uh, napa botak? Oh, kata kita tanya gini ya, Simsimi, lu kenapa botak kayak Upinipin? Cuma ada jambulnya doang. Oke, kita tanya ya, Sim, ke ke ke kenapa kenapa lu botak ya? Kayak Upa kayak Upinipin aja deh ya. Kita uh, jangan terlalu panjang nih Upinipin. Oke, kenapa sih, lo botak kayak Upin? Mereka lucu, aduh, berarti karena lucu ya. Lu gak ada yang lucunya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari Novel Fatira ya, Bro Bro. Oke, jadi bagi kalian yang mau komentar kalian Gue masukin lagi di video selanjutnya, di video Simsimi selanjutnya, ya, Bro Bro, silakan komen di bawah ya, Bro Bro. Nanti bakal gue lanjutin lagi kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya dulu dah ya. Oke, dan ini dari Novel Fatira ini. No, tanya Simsimi, lu kalau shot berapa waktu? Oke, kita tanya ya Simsimi. Lu sholat berapa waktu Ini Sim Sim ini menganut agama apa dulu Gue juga gak tau Berapa waktu Sim Oke Lu sholat berapa waktu Sim Oke kita lihat Oke loading 5 waktu UED 5 waktu juga ya Tapi entah agamanya apa Gue juga gak tau ya Pertanyaan Derehandista Pangleseran Oke Bang tanyain ke Sim Sim Yaitu Sim Kira-kira gua pantas gak Jadi gue sejati Waduh itu kok channel orang ya? Pantas nggak Rehan aja dia Mungkin Rehan maksud dia dia yang jadi gamer ya uh, Rehan menjadi gamer sejati sim Gimana sim? Dia pantas atau enggak sim? Kalau nggak pantas bilang aja jujur Oke okay. Lo sub Sups 3 juta wiki langsung subs 3 juta luarhan langsung saja bikin bikin konten bikin video kayak gini juga terus bikin mobile legend ya lebih cepat sorry bang tanyain ke sim simi bang ricky ganteng nggak oke okay, kita tanya ya bro bro apakah gue itu ganteng, <ganteng> atau tidak ya uh, Sim, ricky itu ganteng Ganteng Tidak Gitu ya Gua ganteng ga Sim? Sim, jadi lu jujur aja gitu Sim Ganteng banget Widi Aduh Sim simi Waduh tumben dia ya bro Ben sekali nih, baik-baik sekali ya simsim -sim ini. Aduh. Pertanyaan selanjutnya lagi ini, uh, Sim simsimnya Kak refresh ya Bro Bro. Jadi ini dari awal lagi dah. Bang tanyain ke Simsimi lo kerja apa dan Sim umur lo berapa? Per perasaan pernah ada ya kita nanya uh, Sim Simsimi umurnya berapa ya Bro, -bro. Jadi kalau kalian mau nanya lagi jangan seperti biasa ya Bro Bro yang udah keulang ya. Jadi gua bakal uh, tanyain ke Simsimi, lo kerja apa aja? Oke. Okay. Lo kerja apa Sim? Oke, okay. Simsimi kerja apa ya Bro Bro? coba kita lihat. Loading kerja mengejar kamu. Oh me. uh, sebelumnya tadi uh, itu dari pertanyaan Muhammad Iqbal Aziz ya. Dan pertanyaan selanjutnya lagi Zula Fauzan ya, Bang tanyain sama Simsimi, milih Real Madrid atau Barcelona. Nah ini dia ya Bro Bro, apakah Simsimi berada di pihak Barcelona ataupun Madrid ya? Oke kita coba, Sim belum milih Real Real. Real Madrid Atau Barca Barca aja deh ya Coba kita tulis Apakah Real Madrid dong Woi. Oke, okay. oke, okay, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir, Sim udah subscribe channel Riki Rahman Atmarikidum belum? Oke, okay, ini sekarang nama gue itu pakai Y ya, btw ya, berapa? Jangan sampai salah ketik lagi ya. Oke, okay, Sim, lu udah, lu udah subscribe channel, channel Riki Rahman sama Riki seteri. Nah, enggak cukup lagi aja. Riki, uh, Riki Rahman aja belum. Oke, okay, Riki Rahman belum. Ya kan ya jadi berarti ya uh, Sim lu udah subscribe channel Riki Rahman belum? Oke, okay, gitu aja ya. Berapa satu aja deh ya. Oke, okay, kita apakah sudah Sim? YouTuber ganteng. Wede. Drama ini pasti drama. Nyogok nih, Sim Simi. Kami Oke okay, bro, bro, sudah sampai tujuh 7 pertanyaan tadi ya bro. Jadi gua bak uh, tadi ngambil 7 pertanyaan aja dari kalian di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mau gua masukin uh, komentarnya silahkan komentar di bawah dengan komentar yang unik dan belum pernah dibahas sebelumnya ya bro bro. Dan terima kasih banyak sudah nonton video gua sampai akhir video dan jangan lupa like, share dan subscribe di channel gua dan pantengin Instagram Rigeraman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rigeraman.